Nitro 50 nitro nitro 50 ada Terkotor lagi belum dicuci jok enggak Motor belum dicuci kotor, rantai kering lagi. Kasirnya selamaan, yang aktif Nah oke okay guys, sekarang lanjut lagi. Sekar jadi hari ini gue mau apa? Ngeri map ecu standar. Jadi gue udah janjian, emang dari kemarin-kemarin mau ngeri map sih. Sekarang baru nemu tempatnya. Jadi sekarang kita langsung aja caw OTW ke sana. Lumayan deket sih dari sini tempatnya. Ini gue sarung tangan baru nih. Cakep kan, dari Faisal MX Buat kalian yang mau order sarung tangannya kayak gini Langsung aja ke Faisal MX Shop Cakep nih, warna biru uh, Oke, okay, langsung aja kita chow Tadi gue baru isi bensin Karena bensin gue udah kedap-kedip Jadi ini motor nih Emang udah dari kemarin-kemarin -kemari minta di map ecu Tapi baru sempat sekarang terus kita coba ya kan katanya kan banyak yang bilang tuh ada polisi nggak, nggak ada kan banyak yang bilang tuh apa cuma modal remap ECU standar doang tuh bisa naikin power dan jadi apa nambah 1 sampai 2 horsepower itu kondisi mesin standar tapi dia tahu hasilnya karena ini nanti gua Dino nggak sambil di eh gua Dino, Gua remap nggak sambil di dyno, soalnya nggak ada mesin dyno nya. Ada mesin dyno nya, tapi yang di bengkel daerah sana kayaknya. Kalau ya bengkel yang di Bandung nggak ada mesin dyno nya. Jadinya ya nggak tahu juga caranya gimana nanti. Paling gua ada sendiri di luar cuma nanti aja lah remap aja dulu, gampang dyno mah. Kalau untuk sekarang mah kondisi mesin gua standar. Gua gue nggak mau lewat kanan. Lah kanan ada polisi situ itu biasanya kondisi mesin gua sekarang mah standar cuma gua porting kemarin porting dikit sama nokan standarnya gua bubut nokan orinya udah itu doang sisanya mah standar clap standar, piston standar 58 sama cuma gua naikin doang kompresinya jadi 13 tenaganya udah enak sih kemarin gua coba bawa ke Pangandaran. Apalagi kalau mesin udah panas, tuh, ten apa tenaganya makin berasa di putaran atas. Cuma emang dia minta setting ecu kemarin. Udah lama, jadi kemarin pas pengandaran gua, belum gue ari map ecunya, masih kondisi standar. Bengkelnya mah dekat daerah Caringin. untuk remapnya mah kemarin gue tanya gue apa kemarin gue tanyain tuh harganya 600.000 ribu remap ecu standar tempatnya tuh di Mahendra Motorsport ya kalian pasti banyak yang tau lah Mahendra Motorsport cuma karena emang bengkelnya tuh domisilnya di, Beka, di Bekasi daerah Bekasi Kambun cuma dia sering roadshow ke Bandung jadi kalau ke Bandung dia open apa sih namanya open kuota buat remap kalau di Bandung mah emang susah, anjir, nyari tempat remap, gue dari kemarin nyari banyak sih, banyak cuma kebanyakan tuh buat CRF terus buat Vario kayak gitu, buat Matic, buat MX King, buat WR kayak gitu masih jarang anjir. Terus banyak juga kan yang ngomong berdasarkan pengalaman ya, di mereka ngomongnya, apa yang... Yang pernah pakai Juken Juken 5 Itu pada ngomong Mending remap standar Ketimbang beli Juken Dan bener sih teman juga ngerasain kayak gitu teman yang apa Tadinya pakai Juken 5 Ngomongnya Oh mending beli Juken Ketimbang remap gini gini ini." Pas dia udah pakai bener Dia bilang memang bener Mending apa Mending remap standar Daripada beli Juken Juken kadang suka bermasalah Makanya gue beli Makanya gua enggak beli apa Juken 5. Gua enggak mau beli lagi. Mending gua beli apa? Remap ECU, remap standar aja. Juken 5 kan kalau gua beli paling Rp1.100 lah, Rp100 juta, rp Daripada nanti gua beli error ya kan tiba-tiba bampeng. -tiba gua remap aja lah. Nyari aman gua. Terus berdasarkan pengalaman gua juga sih, Make Juken 5 ini tadi gue habis ke tukang bubut dulu bikin apa bikin bracket buat spakbor depan dan berdasarkan pengalaman gue sendiri juga sih karena kan gue pernah pakai Juken 5 dua kali tuh. itu dua kali dua-duanya itu pengalaman gue susah disetting susah disetting jadi maksudnya teh susah dapat settingan pas gitu beda pas gue ganti arah ser karena kan habis gue jual Juken 5 gue beli arah ser kan Beda pas pakai Araser tuh rasanya settingnya tuh gampang. Ketemu settingan pasnya tuh gampang gitu pas pakai Araser. karena ya emang bener sih semakin mahal barang ada ininya juga nilai plusnya. Karena kan selisih harganya juga beda kan Juken 5 sama Araser. Araser mah 3 jutaan lebih, Juken 5 kan cuma sejutaan. Jadinya ya udah dari gua putusin daripada gua beli Juken lagi mending gue remap standar 600.000 ya sekarang gue nyobain juga kan soalnya gue belum pernah remap yang standar remap, belum pernah remap ecu maksudnya seringan pake ecu racing terus ntar gue lihat maps dulu gue hafal jalannya cuma enggak hafal jalan ke bengkelnya gitu <laughs> ini nanti depan kiri terus Lurus, lurus, lurus, lurus Udah ngikutin jalan Kalau jalan ke daerah sini mah hafal Cuma jalan ke Bengkelnya eh, gak hafal Bengkelnya daerah Masuknya daerah Cijera berarti Jerah belok kiri Macet gak ya Jangan macet lah Cuk. Ini hujan lah ya Apa mendung lagi Gue bisa cuci motor Padahal cuk Emang benar bener janganlah kau hujan saya baru habis cuci motor tadi 20.000 kok sayang dua eh, 20.000 25 deng sekarang mah dulu mah 20 sekarang 25 nyuci mah mau nyuci sendiri tapi mager gitu ini nggak enak kopling gua nih mentok di saklar anjir nggak bisa dipencet full, bingung gue saklarnya mau diganti pakai apa ya saklar kirinya ini. tuh mentok anjir tuh, nggak bisa mencet full anjir, nggak tahu kenapa wr saklar kirinya segede -gig, segede ini coba, ini mirip mirip supra saklarnya ini, coba gitu saklarnya simple minimalis gitu kecil, biar enak kalau pakai kopling, apa ganti kopling yang dua jari Mau gua ganti saklar kirinya pakai yang KTM kayak gitu yang kecil. Cuma nanti nggak ada lampu dimnya, nya ada lampu hazardnya. nya Oke, bingung gua anjir. Mau diganti pakai saklar apa coba? depan belok kiri depan belok kiri depan belok kiri udah bengkelnya itu ini jalan oh bukan deng kirain kayak kenal jalan ini mana ya bengkelnya MJR apa MRJ sih tadi namanya teh MJR kayaknya oh ini MJ Performance Wih lumayan rame juga anjur ramai juga cuk MJ performance gue beli rokok dulu lah. warung di mana sih yang di warung yo uh, lumayan ngantri ya guys gitu. ya tuh motor gue di depan masih belum ketentu sekarang udah jam berapa ini udah jam 4 kurang kurang 4 menit ya paling beres-beres jam berapa jam lima kayaknya jam lima jam enam beres-beresnya ini dia roadshow ke Bandung teh tiap dua bulan sebulan sekali sebulan sampai dua bulan sekali ini kebetulan gua kebagian ini sampai tak ini mulai tanggal berapa ini ini ini dia roadshow dari tanggal 5 sampai nanti tanggal 7 berarti ini gua setting dulu hari ini nanti malam gua tes terus nanti enak atau enggak kalau kurang nanti besok gua bawa lagi sini jadi mumpung masih di sini ya kan soalnya dia garansinya dua bulan dua bulan apa sebulan gitu jadi kalau misalnya dalam waktu itu lu masih settingannya masih kurang enak tinggal bawa balik nanti enggak bayar tinggal direvisi lagi selama masih masa garansi jadi ya lumayan lah worth it gue bayar 600000 cuma harus booking dulu kita coba nanti hasilnya kayak gimana Arumi Motor Parts official store, nama bengkelnya tadi apa sih? MJ MJ Motor Performance daerah Cijerah nanti kita tungguin lanjut lagi kalau udah motor gua udah kepegang anxiety moving closer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 Anu, ah, dan jangan Om, Nunum, Oke. Oke, jadi ini berberes. Ini jam berapa? Ini setengah tujuh, kayaknya. Jadi ini berberes, cuma karena kurang, kurang puas. Tadi nyobainnya. Jadi nanti malam, gue cobain. Tengah malam lah, baru nanti. Kalau misalnya kurang, gue balik lagi ke sini besok revisi jadi karena nggak ada mesin dyno jadi nggak bisa ngetes full gitu paling malam gue tes jalan aja di paso pati gitu anjay jadi enaknya kalau di sini tuh kalau misalnya masih Ih, kunci motor tadi mana coy kalau misalnya masih kurang lu bisa revisi revisinya gratis revisinya maksimal dua kali sih gratis jadi kalau misalnya kurang enak bisa lu bawa balik lagi buat direvisi dan revisinya nggak ngeluarin biaya lagi gratis terus enaknya kalau misalnya nanti kedepannya apa motor lu mesinnya upgrade upgrade spek atau gimana gitu terus mau remap ulang itu lu nggak perlu bayar full anjir cuma bayar setengah harga doang jadi kayak misalnya, yang penting lu udah pernah remap sekali ya jadi situ. nanti lu bayar setengah harga misalnya gua 600 kan kalau WR, M-Making, R15 gitu 600 berarti Setengah harga cuma bayar 300 doang. Kalau misalnya nanti lu mau remap ulang. Kayak misalnya mesin lu rubah spek kayak gitu. Upgrade atau downgrade spek lah. Apanya yang diganti gitu. Remap ulang cuma bayar setengah harga. Enak, co. Kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi gua bayar full harga. 600. Ini gua salah jalan, anjir. Salah jalan, cuk Jadi gitu. Ini nanti malam gua cobain. Cuma kalau untuk daerah Bandung, si Mahendra-nya mah cuma dua bulan sekali kalau nggak salah, dua bulan sekali ke Bandung. Jadi kalau yang daerah Bandung lu harus nunggu, kalau nggak mau nunggu ya paling, ecunya eh, lu kirim, lu carry, lu kirim ke sini, ini lurus apa kan sih, lurus kayaknya. Ecunya eh, lu kirim ke bengkelnya yang di Bekasi kayaknya. Terus di map ya. karena nggak perlu motornya juga sih, asal tinggal lu jelasin aja detail speknya apa. Kalau misalnya motor lu bor up ya lu jelasin detailnya bor upnya apa aja yang diganti. Kalau standar ya nggak perlu tinggal bilang aja motor standar. Oh udah, udah tahu dia. Tadi gue cobain tengahnya sih galak aja. Tengahnya galak, cuma atasnya masih agak ketahan kayaknya. Cuma biar enak nanti gue cobain lagi tengah malam. Mumpung masih di sini kan, masih tang sampai tanggal 7 Jadi gue cobain malam. Kalau masih kurang enak. Besok gue balik revisi privacy it's taking over damn no closure moving closer